kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengolah perjumpaan kita di siang hari ini kita mendapatkan asupan vitamin bahagia para sahabat ya kita lihat aja tentunya ada sebuah unggahan dari Kak Indra Bekti yang mana hari ini bertugas dalam acara preskon cinta abadi Leslar di Antv, para sahabat ya ini kejutan Wow, luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, persahabat, ya. Dan kabar bahagia langsung soal acara siraman dan pengajian Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat, persahabat, ya. Ini adalah tempatnya luar biasa. Ini tentunya kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia hari ini. Ini acara Preskom, persahabat, ya. Tetap tentunya untuk acara pengajiannya di tanggal 4. Mudah-mudahan saja ada kejutan dan ada kabar bahagia langsung yang diberikan oleh Lesti dan Rizky. Bilar hari ini, postingan tersebut juga tentu telah dipost oleh akun Instagram. Leslar Lovatix ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Wow, akan ada preskon Leslar di ANTV ofisial. Hmm, buat kapan ya hari ini, Kak? Tungguin aja ya, guys." Umanja Jaya kan freskon pakai dekor tuh, persahabat ya, ditunggu aja. Mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan, persahabat ya. Banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans, ya, yakni dari akun Instagram. Hening Naira yang berkomentar mengatakan, ku yakin sih pengajiannya juga akan mewah, soalnya Pak Otis kalau udah sayang sama artisnya dia akan loyal banget. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan saja persahabat ya, kita mendapatkan kabar baik langsung dari Lesti pilar untuk menunggu acara Prescon hari ini. Tetap patengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar perbarunya. Mungkin di informasi di yang hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.